gue tuh lagi. kayak gini lagi banyak mah ini saya sama pinter, sama motor, sama motor ada ini bisa dan PP jadi jauh saya? kalau saya kan dari kita ayo di Januari sama potong, <tuk> nah, nah, Aib ya, nak ke motor alba foto coba jadi di kalong, kebanyakan kalong, baku ayu, baku, baku, baku, desa baku, desa baku, desa baku, Desa baku, desa baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, kan, baku, Terminal baku, baku, Ada di dua desa Selain di area itu, ada di Kertasari Di baku, di baku, Di baku, di ya kuy be demo di pak Nah lipatkan, dicair yang ada tuh Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Eh, Om Abah. Umrah naik guys. juga. Si Ya. Juga... <tuk> <tuk> paling paling banyak Pak. Pak mitos Iya, ya, Pak. Iya, Pak Sekmat yang kiri, Pak Iya, iya. Pak Sekmat punya Dewi Astek. pakai apa beda Tak lama pak. 그 mana jangan terlalu banyak orang apa saya So, pemain permuka mah <laughs> Pemain permuka mah, <laughs> Ayu, bukti, siapa ini, ya, Pak, siapa banyak yang lagi. Tinggal lagi, tiga lagi, sini. Siapa yang berangkat? Stop, siap, ya ya. Oh ya. Ya, Kang, putar pak dorongkan, kang. Dorongkan, Padang, padang. Padang, padang. Padang, padang. Padang. Padang. Padang. Padang. Padang. Padang. Padang. Padang. Padang. Padang man ke pesawat man batal kawan, ya. enak. wah. Oh. ah. enggak pak. wah. itu itu itu. wah. Oh, emas itu ada emasnya. Kan. wah. Gitu pesawat gitu pesawat. Gitu. baca kalau iya gong saurang deh gong tak ya uh, ta ya agung ya aku duduk <tik> deh kasih siken gong awin ri awi tali na tali tali tali Come wow. on.